kucing turkis van memiliki tubuh yang besar dan kuat dengan kepala yang bulat dan besar bulu mereka tebal dan lembut dengan lapisan bawah yang lebih halus dan bercak-bercak coklat atau hitam yang terdapat di tubuh mereka warna bercak-bercak pada kucing turkis van seringkali simetris dan terkadang hanya terdapat pada ekor atau kepala kucing turkis van memiliki mata yang besar dan bulat biasanya berwarna biru atau ember Kucing turkis van dikenal sebagai kucing yang cerdas, aktif, dan penyanyang. Mereka seringkali sangat terikat pada pemiliknya, dan suka bermain dan bermanja-manja. Kucing turkis van juga memiliki naluri berburu yang kuat, jadi mereka sangat cocok untuk keluarga yang aktif dan suka bermain dengan hewan peliharaan mereka.